Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama aku Ju di channel dunia Bang jo. oke aku ucapkan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ataupun yang baru menonton video aku dan jangan lupa buat yang baru menonton video aku untuk mampir ke channelnya aku jangan lupa di like, di comment terus jika kalian ada pertanyaan ya silahkan ditanya di kolom komentar yang paling penting di-subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, dan di-subscribe, oke? Okay. Oke, okay, kali ini aku akan membahas bagaimana cara naik pesawat di bandara pertama kali Atau bagaimana cara naik pesawat buat kalian yang baru pertama kali naik pesawat nah pertama kali yang harus kalian siapkan sebelum naik pesawat itu pastikan kalian ataupun anda pastikan sudah memiliki tiket ya sudah memiliki tiket tiket yang sudah anda beli secara online ataupun offline itu terserah yang penting kalian sudah memiliki tiket, yang sudah dicetak atau yang sudah di-print ataupun e-tiket. Nah, jadi itu. Pastikan pertama kali kalian sudah memiliki tiket. Nah, yang berikutnya yang harus Anda siapkan yaitu kartu tanda pengenal, baik itu KTP, SIM ataupun paspor. Jadi, tanda pengenal harus disiapkan. Jadi, kedua benda tersebut harus anda siapkan di tempat yang mudah dijangkau Ini intinya eh, kedua benda tersebut mudah dijangkau Oke okay? nah yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan yaitu <tuh> kuota atau kapasitas bagasi dari masing-masing maskapai nah supaya kalian tidak dikenalkan cas ataupun daya tambahan ketika kamu membawa barang terlebih atau kelebihan ya biasanya sih kita 20 kilo usahakan jangan sampai terlebih dari 20 kilo nah jadi seperti itu perhatikan kapasitas bagasi dari masing-masing maskapai -masing Oke yang selanjutnya itu kalian harus mengetahui dan mengingat terminal keberangkatan maksudnya kalian itu akan berangkatnya dari terminal mana nah jadi itu harus kalian ketahui biasanya Uh, kalian berangkatnya dari terminal mana Itu sudah tertera di tiket Yang kalian miliki Khusus untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Itu memiliki beberapa Terminal yang berbeda Nah untuk rute Ataupun untuk Rute penerbangan domestik Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Itu memiliki 3 1A, 1B, dan 1C Itu untuk uh, Terminal keberangkatan domestik dan yang selanjutnya itu 2D 2E untuk penerbangan internasional dan 2F untuk penerbangan domestik tapi khusus Garuda Indonesia dan yang berikutnya itu 3D untuk penerbangan domestik dan internasional AirAsia dan beberapa rute penerbangan milik Lion Air. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian lihat daftar di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Di situ lengkap data-datanya. Kalian bisa lihat di situ. Oke. Okay? Yang selanjutnya, yang selanjutnya itu kalian harus datang lebih awal. Ya bisa tiga jam sebelum perangkatan. 2 jam sebelum keberangkatan 1 jam setengah sebelum keberangkatan Atau satu jam sebelum keberangkatan Kalau aku biasanya tuh Berangkatnya Ke, ke bandaranya biasanya satu jam Atau satu setengah jam Sebelum keberangkatan Nah gitu Tapi kali, buat kalian yang di ini Di Jakarta ataupun di daerah lain yang jarak bandara sama tempat tinggal kalian jauh dan sering terjadi macet, nah diusahakan lebih baik datangnya tiga jam atau dua jam sebelum keberangkatan. Nah, jadi seperti itu, jadi usahakan datang sebelum eh, datang lebih awal sebelum jam keberangkatan. nah jika kalian sudah berada di bandara dan sudah sampai di tempat terminal keberangkatan kalian, maka selanjutnya kalian masuk ke terminal tersebut tapi sebelum kalian masuk yang harus kalian siapkan yaitu KTP sama tiket baik itu yang sudah dicetak maupun etiket nah jadi kalian harus siapkan karena waktu kita mau masuk nanti ada petugas security yang akan mengecek kita disuruh mengeluarkan KTP, tanda pengenal kita dan uh, tiket Nah yang selanjutnya jika semuanya sudah data-datanya sudah pas, maka barang-barang bawaan kita akan dicek menggunakan uh, mesin X-ray. Semua barang-barang kita akan dicek di situ. Nah di situ kita akan disuruh melepas, melepaskan barang-barang seperti jam tangan, uh, ikat pinggang, handphone, dan lain-lainnya akan dimasukkan ke situ untuk dicek kalian jangan membawa barang-barang terlarang -barang itu nggak boleh dibawa ya seperti senjata tajam pisau koba dan kawan-kawannya dan lain-lain lah pokoknya kalian jangan bawa yang aneh-aneh lah -aneh. nanti jika kalian kedapatan membawa barang-barang yang nggak boleh dibawa itu akan dikeluarkan dan akan diambil oleh petugas keamanan yang ada di situ. Pokoknya gini deh, eh, kalian yang pertama kali naik pesawat dan nggak tahu harus kemana jika sudah sampai, aku sarani lebih baik kalian bertanya, bertanya sekali lagi bertanya. Jadi kalian bertanya ya sama siapa? Ya tentu sama petugas keamanan yang ada di situ. Pokoknya kalian tanyain aja. Aku yakin mereka akan dengan senang hati siap membantu anda. Oke? Okay? Nah yang berikutnya yaitu kalian check in. Nah check in ya kalian harus lihat nanti ada layar monitor di situ ada orang baru balik baris gitu ya. Nah kalian bisa lihat di situ kalian menggunakan pesawat apa dan jam perangkat, jam keberangkatannya berapa. Nah itu kalian harus lihat di situ. Nah maka disitulah kalian harus check in. Terus juga eh, biasanya sih sebelum kita check-in setelah ini ya setelah apa namanya itu setelah melewati security check itu kita akan ditawarkan untuk apa ya e, barang bawaan kita itu di supaya lebih aman itu ya akan dibungkus apalah itu namanya itu dengan menggunakan apa ya plastik plastik lakban atau apalah itu nah itu itu terserah kalian sih kalau kalian mau lebih aman mau lebih safety gitu kan barang bawaan kalian kalian bisa bungkus di situ dan itu akan dikenakan biaya lagi tapi kalau enggak ya enggak papa nah, oke okay. <tuh> nah waktu check-in kalian harus mengeluarkan lagi yang namanya kartu tangan pengenal dan juga tiket kalian Nah sekali lagi kalian harus letakkan kedua benar tersebut di tempat yang mudah dijangkau oke okay, oke okay. dan ini sangat diperhatikan sekali jangan sampai hilang kedua barang tersebut karena itu sangat penting. Terus jika kalian sudah check in, aku saran nih jika kalian banyak membawa barang, ya kalau kalian bawa tas aja sih nggak masalah. Kalian bisa bawa ke cabin pesawat. Jika kalian membawa koper uh, atau travel bag, kalian bawa tas dan juga bawa yang lain, ya saran ini mendingan itu diletakkan di bagasi pesawat aja. Ya, supaya itu tidak membebani kalian gitu Nah, jika kalian sudah selesai check-in Maka kalian akan mendapatkan boarding pass Nah, boarding pass itulah yang akan menentukan kalian duduknya di mana gitu Oke, okay, selanjutnya Jika kalian sudah mendapatkan boarding pass Kalian menuju ke ruang tunggu Nah, sebelum kalian memasuki ruang tunggu Kalian akan melewati security check satu kali lagi Nah, di sini ya sama seperti di awal security check di awal tadi yang pertama kalian akan diminta untuk melepaskan benda-benda logam seperti jam, handphone dan juga ikat pinggang dan barang-barang lainnya itu akan dicek menggunakan mesin yang tadi, X-ray tadi. Jadi akan dicek lagi jadi kalian masukkan ke dalam benda itu tadi. Pokoknya nanti situ ada petugas, petugasnya akan mengarahkan kalian apa-apa aja yang harus kalian lakukan. Nah, jadi seperti itu jika kalian sudah security check kalian aman dan sudah lolos maka kalian silahkan ke ruang tunggu nah untuk di ruang tunggu itu kalian harus menunggu sesuai gate ya sesuai gate ya sesuai gate yang tertera pada boarding pass nah disitu ada misalnya uh, gate 1 gate 2 dan seterusnya nah jadi kalian bisa lihat disitu di boarding pass kalian kalian di gate berapa nah jadi kalian bisa tunggu di situ. Nah, waktu saat di gate Kalian atau kalian sedang menunggu Pesawat Untuk boarding pass Nah Ya, aku sarani kalian harus pasang mata dan pasang telinga Ya, nanti akan ada pengumuman jika pesawat kalian uh, aneh, Nanti akan ada pengumuman Kalau kalian sudah boleh masuk ke dalam pesawat Usahakan juga ya Jangan sampai ketiduran Jangan sampai ketiduran di ruang tunggu nanti takutnya waktu pengumuman sudah boleh masuk ke pesawat kalian ketiduran nah jika kalian ketiduran kalian tidak bangun kalian akan dalam pesawat baik-baik oh, no. dengarkan ya, pengumuman jika kalian sudah bisa masuk pesawat harus kalian dengar baik-baik nah selanjutnya jika kalian sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat untuk boarding pass maka sekali lagi kalian sebelum memasuk pesawat kalian harus siapkan KTP sama boarding pass kalian tadi Oke okay? Nah, jika sudah pas dan cocok Kalian baru boleh masuk ke pesawat Nah, pas di dalam pesawat juga Kalian harus duduk Oke okay? Harus duduk sesuai dengan nomor Yang ada pada boarding pass Jangan duduk Ya Sesuk hati kalian dimanapun Oke okay? nah jadi kalian harus duduk sesuai nomor yang ada pada boarding pass oh ya lupa barang-barang seperti ini ya maksudnya tadi seperti barang-barang elektronik barang-barang yang berharga misalnya handphone, emas, uang, laptop, kamera, dan lain-lain tadi -lain. itu usahakan dimasukkan ke dalam tas yang kalian maksudnya tuh selalu kalian bawa dalam tas ataupun dalam dalam apa lah ya, pokoknya selalu kalian bawa dan nanti akan dimasukkan ke dalam kabin pesawat. nanti di atas Tempat duduk kalian itu ada ada tempat penyimpanan, nah, jadi dimasukkan ke situ. Oke, okay? jika kalian sudah duduk sesuai dengan nomor yang ada pada boarding pass kalian, sebelum pesawatnya terbang, ya nanti akan ada pengarahan dari para pramugari yang ada dalam pesawat tersebut Dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air Your life jacket is available under your seat Nah, aku ini buat kalian yang baru pertama kali naik pesawat Lebih baik kalian mendengarkan arahan yang diberikan oleh para pramugari tersebut Dengarkan baik-baik, kalian perhatikan Dan matikan handphone kalian Ya Pokoknya kalian matikan handphone kalian lebih bagus Ataupun diubah ke mode penerbangan juga nggak apa-apa Tapi biasanya aku karena untuk menghemat, baterai aku matikan aja deh waktu di dalam pesawat, jika kalian membutuhkan sesuatu, ataupun kalian ingin buang air pipis, kalian jangan ragu-ragu ataupun jangan cukam sungkan bertanya kepada teman di samping kalian ataupun kepada pramugari yang bertugas di dalam pesawat tersebut nah ini jangan lupa juga waktu kalian di dalam pesawat Biasanya itu akan ada goncangan-goncangan Waktu pesawatnya udah terbang, itu akan adanya goncang-goncangan Nah, goncang-goncangan itu namanya turbulensi Mana saat pesawat lagi terbang, itu menerbak awan, Jadi, <coughs> akan terjadi goncang-goncangan Kalian gak perlu takut, itu hal biasa terjadi dalam dunia penerbangan Gak masalah Ya intinya, kalian tetap aja berdoa sebelum kalian berangkat Karena itu yang paling penting supaya diberikan keselamatan dan sampai dengan selamat. Oh iya, ada yang lupa buat kalian yang terbangnya di malam hari, terbangan akan terasa sangat dingin sekali. Jadi usahakan siapkan jaket biar nggak kedinginan di dalam pesawat tersebut. Nah, jika pesawatnya sudah mendarat, pokoknya kalian Tetap harus mendengarkan aba-aba yang diberikan, dan yang perlu diperhatikan juga sebelum kalian meninggal pas, meninggalkan pesawat. Kalian perhatikan benar-benar barang-barang kalian, jangan sampai ada yang ketinggalan repot. Nanti, kalau ada barang yang ketinggalan, jika pesawatnya sudah mendarat dan kalian sudah turun dari pesawat, maka selanjutnya yaitu kalian ambil barang-barang yang kalian masukkan ke bagasi pesawat tadi di tempat klaim bagasi. Nah, pokoknya kalian ikutin aja kemana arah orang-orang uh, lagi turun dalam pesawat tersebut Waktu orang turun, nah kalian ikutin aja itu Kemana mereka pergi, gitu Tapi kalau kalian ragu, ya kalian bertanya aja sama orang yang ada di situ atau petugas keamanan Sekali lagi, bertanya Jangan malu bertanya Nah, waktu di situ juga kalian lihat pada layar monitor yang ada di atas tempat pengambilan bagasi tadi atau mengambil barang-barang kalian itu di atas ada ini kok ada keterangannya jadi, dari mana ke mananya itu tertera di situ nah jadi kalian ambil barang kalian di situ nah yang selanjutnya itu setelah mengambil barang dan silakan kalian meninggalkan bandara nah ada yang lupa nih buat kalian yang transit gitu biasanya nih ya seperti aku kemarin aku dari Jambi tujuan ke Jogja itu aku harus, harus transit di ini bandara Soekarno Hatta beda kalian nggak keluar dari bandara tersebut kalian tetap di bandara dan kalian ini kalian ikutin aja ada ada kok petunjuk petunjuk di situ kalian pokoknya kalian baca itu arah transit kemana kemana kalian ikutin aja di situ tapi sekali lagi jika kalian nggak tahu dan baru pertama kali saran aku bertanya bertanya bertanya, bertanya dan bertanya kepada siapa ya? Tentu kepada teman satu penerbangan, ataupun kepada petugas keamanan yang ada di situ. Buat kalian yang transit, itu kalian nanti akan check-in lagi, dan kalian akan sama seperti tadi, ke gate ataupun ke ruang tunggu lagi untuk melanjutkan penerbangan selanjutnya. Gampang kok, intinya jika kalian enggak tahu sama sekali kalian berani aja dan bertanya berani dan bertanya berani dan bertanya nah jadi itulah uh, cara naik pesawat ya cara dan apa-apa aja yang harus kalian, kalian siapkan sebelum berangkat ataupun naik pesawat sebelum kalian terbang ya intinya pokoknya gampang dan mudah kok jangan takut gitu dan jangan lupa untuk berdoa sebelum berangkat oke okay? Nah, aku doakan buat kalian yang baru pertama kali terbang menggunakan pesawat Kalian berhasil dan kalian selamat dalam perjalanan kalian Terima kasih banyak buat anda yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Sampai habis, aku ucapkan terima kasih Dan jangan lupa di like video ini dan di komen Terus jika kalian ada pertanyaan ya silahkan ditanya di kolom komentar Dan yang paling penting di subscribe channel aku Channel Dunia Banjo Share kepada teman-teman kalian Dan sekali lagi ucapkan terima kasih Senang sekali rasanya bisa berbagi kepada kalian apa yang aku ketahui Dan semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai berjumpa di video-video aku yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye